Baiklah, persahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada sebuah kabar spesial yang tentu persahabat kita dapatkan ya di vlognya Leslar Entertainment. Kita simak di vlog terbaru yang diunggah di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Ini bikin warga Konoha bahagia persahabat ya, alhamdulillah, dapur Bunda Lesgun ini memberikan kejutan bahagia untuk warga Konoha dengan memasak cumi telur puyuh balado, anti ribet untuk sahur luar biasa. Vlognya tentunya bikin adem dan pastinya bikin bahagia kita semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak ya doa dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat, ada momen spesial yang kita dapatkan juga, ini vitamin bahagia Baru diunggah oleh Papa Bilar di akun Instagram pribadinya Ini di kembali oleh akun Leslar Anas Korsik disimak para sahabat Momen video call, Papa Bilar bareng BBL Ini Masya Allah banyak para sahabat ya Perhatikan wajah pemilik dan abang El ini mirip banget. Aduh, masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk mereka. Mudah-mudahan Baby El menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Tarek Dung Dung, Masya Allah semirip ini. kah katanya tuh bersahabatnya, kalau diperhatikan memang mirip banget ya Abang L dengan Papa, Masya Allah banget, komentar pun banyak sekali diberikan yakni dari akun Instagram, Sandia9102, Masya Allah Abang L tidurnya gemesin banget sih, katanya tuh. Aduh, masya Allah, ya, banyak yang gemes nih melihat Abang L dan kita lihat juga. Persahabatan, ada komentar diberikan dari Anggun, Ayah, dan mengatakan, "Masya Allah, gemes banget, Abang Fatih, bukan papanya katanya tuh. Aduh, ini cute banget ya. Alhamdulillah banyak support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kita Berikutnya juga persahabat yang di sini ada info dari Ibu Siwi Mengenai acara aksi Indonesia 2022 Kali ini persahabat ya, acara aksi akan diisi oleh artis-artis luar biasa Untuk host sahabat ya Bunda Leksika Jura masih belum bisa dihadirkan, sekarang gilirannya Putri DA yang akan menjadi host di acara Aksi Indonesia 2022 bersama Amdel Aryan, Abi Irfan Hakim, Gilang Dirga bersama tuh untuk hostnya. Di top 18 grup 2 aksi Indonesia 2022 Dan ada bintang tamu nih Ada Kak Asila Maisa Lamaisa Dan David Murbianto Wow, ini kejutan juga nih di acara aksi ya Kita support terus nih untuk acara Indosiar Mudah-mudahan terus berkembang Dan pastinya klasemen semakin banyak Orang-orang yang menyukai program-program dari Indosiar Amin dan berikutnya persahabat vitamin bahagia kita dapatkan juga lewat Kobas tuh Alhamdulillah ya akhirnya kita lihat juga nih idola kesayangan walaupun cuma hasil SS video callnya Wow masya Allah banget ya ini the best banget dan kita simak persahabat postingan foto SS video callnya Papa Bilar dan Kobas ini pun mendapat banyak sekali komentar positif simak di postingan Kobas 22 menit yang lalu Ini beri unggahan dari Wati Leslar Skor 1686 Memposting sebuah postingan Momen video call Papa Bilar bareng Kobas Dan ada sebuah kalimat Seperti seorang ayah dan anaknya nggak tahu kenapa selalu senang kalau lihat Kobas video call sama Kakak selalu positif jadi adem pokoknya sehat-sehat ya Kobas Basuki Surojo dan juga Kakak Rizky Bilar Wah wow, masyaAllah banget ya Kakak Bilar terbaik kata Kobas nih ini sih the best banget luar biasa mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik untuk Kobas dan Papa Bilar